Hello everybody, welcome back to my channel. Balik lagi sama gue di sini. Tentunya di channel yang selalu memberikan info-info terupdate dan tentunya membahas seputar dunia selatan Oke, okay, seperti biasa ya gue bermain di Gates of Olympus dan di sini gue bawa modal 100.000 ribu nih. Ya kita pemanasan pemanasan terlebih dahulu ya. Oke. Okay. Tapi sini gue ngebetnya lumayan berani ya, dia 4800 nih, tapi nggak apa-apa ya, kita coba aja mudah-mudahan hari ini gue bisa dapetin profit dan kalian pun juga sama ya. Jadi sambil kita pemanasan pemanasan, -pemanasan tentunya dengan pola-pola spin yang gue kasih nih ya, tentunya pola spin yang paling the best ya, mantul ya, dan tentunya juga simple banget nih ya. Semoga mudah dipahami buat para slotermania mania lainnya. Oke, okay. dan buat teman-teman yang baru hadir di sini sih simak, simak terus videonya, jangan di skip skip biar nggak ketinggalan info-info dari gue di sini ya, Besi ya. Oke, okay, kasih trot dulu aja, Besi gaspol remblong nih. Oke, okay, ya. Lagi-lagi, aduh. <güluh> Oke. Okay ya pasti sebelumnya eh, apa kabar ya kalian hari ini semoga sehat selalu dan semoga aktivitas kalian juga semakin lancar di bestie ya. Oke di sini gue nyocol-nyocol santuy dulu ya tentunya dengan pola spin yang simple nggak pakai ribet juga ya dan pastinya nggak perlu pakai nafsu juga untuk main ya kita main santai aja main prolo, ya. Jadi nggak perlu pakai emosi juga mainnya Jadi kita main sesuai feeling Biar kita nggak uh, cepat untuk dapetin rungkatnya Ya karena kalau kita main barbar -bar, itu biasanya rungkatnya cepat <laughs> Jadi ya kita main sesuai feeling aja Ya sambil menikmati videonya Ya sambil kita nikmati cocolan cocolannya Jangan lupa selalu sediain kopi dan -sebat sebatnya Biar lebih nikmat ya besi Oke, okay? dan buat kalian yang lagi nonton video gue di sini, tentunya gue juga mau ngasih tahu disclaimer terlebih dahulu, ya. Jangan lupa jadikan tontonan ini sebagai hiburan semata tidak untuk ditiru dan hanya untuk usia 18 tahun ke atas, ya. Jadi, bagi kalian yang masih di bawah umur, ya, gue harap skip aja, ya, apabila videonya lewat di beranda kalian. Dan kalaupun kalian nih udah telanjur. Uh... Bermain ya, kalau kalian gak terlanjur bermain ya terserah lah ya bebas-bebas aja. Tapi yang paling penting di sini gue bakal ngasih rekomendasi untuk situs slot mudah jackpot untuk kalian mainkan di sini, tentunya aman, terpercaya dan sudah berlisensi Jadi aman-aman aja gitu ya udah resmi juga ya biar kalian juga nggak salah pilih tempat bermain ebest ya, ya. Aduh ini gila banget sih ya ini gila banget ya pecahannya sama petir-petirnya itu aduh 19.000 ya kan dikali 23 atau cuan yang sensasional nih ya 458.000 wow saldo gue di sini sudah berada di angka 400.000-an ya apakah gue bisa tembus jadi 1 jutaan atau bahkan lebih ya kita lihat aja sama-sama ya penting di sini gue berusaha semaksimal mungkin ya kan main sama si Zeus kita bantai si Zeus di sini aja kita bantai di sini ya biar ngeluarin gacor-gacornya oke okay. Ayah di sini gue bisa dapetin kristinya berjejer dengan sempurna ya tapi apakah cuannya juga sempurna ya kita lihat aja sama-sama ya oke okay. ya semoga pola-pola yang gue bagikan juga bisa membawa hoki ya guys ya dan Langsung aja ya di sini gue bermain di situs permen 138 ya gajah makan permen gacornya Jadi buat kalian yang mau join di permen 138 linknya udah ada di pin komentar Jadi tinggal kalian klik langsung join sekarang juga Ya nggak perlu pakai lama lama langsung subscribe, subscribe. Oke, okay, ya gue tunggu kabar-kabarnya Jadi buat kalian yang uh, cari untuk info-info tentang, tentang gacor Semua informasinya ada di channel gue Jadi kalian gak perlu khawatir ya Oke, okay, di 84.000 dikali 13 cuy, 1 juta sensasional ya Mantap juga Gila sih ini masih ada 10 skin lagi loh cuy Wow dan buat teman-teman yang baru hadir di channel ini, jangan lupa dibantu support channelnya dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, dan share share banyak-banyaknya. Supaya channel gue juga semakin berkembang dan biar uh, gue juga lebih semangat lagi bikin video terbaru ya. Tentunya untuk menghibur kalian ya para selosomania dan para mamen-mamen gue ya. Aduh cakep banget nih di sini ya. Wow, saldo gue udah ada 1.300-an ya di... Free Queen kali ini memang mantep banget. Ini manis banget, sesuai dengan namanya, permen 138 ya. Kalau permen kan identik dengan manis ya. Katakanlah manis itu indah, indah itu mantep ya. Pahalu <tay> Bambang, <tay> canda ya, guys ya. Oke, ini gila sih, ini keren banget dan di disini Saldo Gue sudah berada di angka 2.300 ribuan dari uang modal cuma 100 ribu ya kan. Ini sih mantep banget ya Akhirnya pastinya kalian juga gak usah khawatir Karena gue juga bakal ngasih kalian Untuk info-info nya tentang uh, Pola Gacor Olympus hari ini ya Dan juga slot Gacor hari ini Ya khususnya Buat para slotter teman yang suka bermain modal receh ya Di sini gue bakal share setiap hari Makanya jangan lupa untuk aktifin Notis dikasih loncengnya juga ya Biar kalian dapatin notis Dari gue setiap hari Oke okay. Gue masih nyocel-nyocel santuy ya karena memang gue juga masih penasaran ya kita lihat apakah hasilnya juga masih bisa dikasih lagi Meletak kuus, free spin lagi, free spin lagi, oke okay. Mungkin uh, ini menjadi free spin yang terakhir kalinya ya karena gue udah gak sabar banget pengen WD ya kan jadi eh, gak perlu Lama-lama lagi mending gue langsung eksekusi ya dan habis ini gue mau langsung cabut aja karena ya gue juga udah puas sama hasilnya. Tapi sebelum itu gue mau kasih yang manis-manis juga nih buat para slot yang udah nontonin sampai habis dan yang sudah support channel gue ini ya. Berenang sambil makan permen chatter. Beneran, lebih diswan di sini, guys. Setunya di permen 138 gajah makan permen gacor, aduh emang bener-bener gacor sih, memang gue udah mira ya, emang bukan sekaleng-kaleng ya, pokoknya semoga kalian enjoy kalian menikmati video ini ya, dan ya tentunya sebelumnya terima kasih banyak nih buat yang sudah nonton sampai habis, semoga video gue ini bisa uh, menghibur kalian ya dan kalau-kalau yang gue sampaikan di sini atau yang gue bagikan bisa membawa hoki membawa cuan-cuannya juga oke okay? mungkin ya di sini gue izin pamit dulu ya tentunya semoga kalian bisa dapetin cuan-cuan yang lebih bahkan lebih dari gue di sini ya pokoknya ingat nggak usah nafsu ya nggak usah barbar mainnya kita main santai-santai aja ya guys ya. Wow, ini gila sih. Ya, mungkin gue kira cukup sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam Sensational. Bye.